Sampai Sobat Komsos dimanapun Anda berada Hari-hari ini dunia global sedang berperang melawan COVID-19 Lantas tidak sedikit warga di sekitar kita Bahkan tetangga kita juga termasuk keluarga kita Merasa takut, stres, dan lain sebagainya Kata orang timur, kalau tak kenal maka tak sayang Kini hadir seorang narasumber kita Saya ingin memperkenalkan narasumber kita ini kepada pemirsa semua Sobat Komsos dimanapun pun berada Supaya lebih tahu dan lebih sayang lagi dengan narasumber kami ini Namanya Romo Servatius Samuel sarjana Psikologi dan Magister Psikologi Saat ini Romo Samuel sering disapa dia adalah ketua Yayasan Tunas Karya. Yayasan ini mengelola 47 sekolah di Kabupaten Pangkal Pinang yang meliputi Kepulauan Bangka Bitung dan Kepulauan Riau. Beliau juga adalah tetap Himpunan Psikologi Provinsi Babel dan masuk dalam gugus tugas penanganan COVID-19, mereka membantunya dari sisi psikologis. Maka saya mengajak sobat KomSos dimanapun anda berada untuk menyaksikan tayangan kami ini. Romo, setelah memperkenalkan Romo kepada sobat KomSos dimanapun mereka berada, saya ingin memberikan pertanyaan pertama yang pertama ini mengacu pada situasi masyarakat saat ini yang sedang galau, stres dan juga perasaan-perasaan lain seperti takut. Apa perbedaan dari ketiga perasaan ini? Terima kasih Romo Salam jumpa untuk para pemirsa. Keluarga yang mengikuti pertama ini, saya ingin menjelaskan beberapa istilah teknis yang masuk dalam kategori psikologi, yaitu galau, takut, dan stres. Ketiga istilah yang barangkali sangat umum kita dengar untuk orang awam mungkin juga sering pakai hanya tidak jarang istilah ini juga uh, tidak dipahami atau tidak dimengerti uh, dengan baik perbedaan masing-masingnya galau itu sering uh, dipakai oleh orang-orang muda kalau orang sedikit bingung orang mengatakan Oh, ini lagi galau. Tapi, uh, pertanyaannya, seperti apa sesungguhnya makna dari kata "galau" itu? Mungkin tidak terjelaskan dengan uh, benar, dengan sungguh-sungguh -sungguh dan mendalam. Tapi, hanya orang melihat yang mengobservasi dari uh, gelap gerik, ya, dari uh, sikap, atau tiga atau tutur kata dari yang bersangkutan. Kata galau sebenarnya mengarah pada kondisi mental yang cenderung kacau karena seseorang tidak mampu mengambil sikap atau membuat keputusan secara, secara rasional. Galau itu memang tidak sama dengan orang bilang dilema. Kalau di, dilema itu seperti orang yang dalam pepatah orang mengatakan seperti makan dua simak lama memilih A juga nanti masuk ke jurang memilih B juga masuk ke jurang nah galau tidak seperti itu Galau itu lebih pada kondisi di mana seseorang tidak berdaya secara kognitif untuk menjalankan fungsinya sebagai yang manusia yang memiliki akal budi nah penyebabnya itu bisa saja karena kecemasan yang berlebihan bisa juga karena ya, orang tidak memiliki iman dan keyakinan yang kuat atau kegagalan seseorang dalam mengontrol pikiran nah, bisa juga karena ya untuk orang-orang muda yang masalah percintaan putus cinta dan sebagainya baru hal-hal seperti ini membuat orang kemudian gagal berpikir secara rasional itu tentang galau nah, kalau kita uh, mau membedakan dengan uh, ketakutan atau takut yang tadi uh, Romo tanyakan itu uh, lebih pada ya, uh, objek nah kalau uh, takut itu mengarah pada uh, perasaan gentar atau ngeri karena menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana, jadi ada objek yang ditakuti, objek itu akan mendatangkan bencana bagi saya. Takut ini kalau dalam psikologi itu bisa kita pahami juga sebagai suatu defense mekanisme atau mekanisme Pertahanan diri Yang timbul dari dalam diri seseorang Untuk membela diri Dari bahaya Freud Dan mungkin kita kenal Seorang psikolog klinis Yang sangat terkenal Dia Membedakannya dengan dua Istilah Yang pertama Ketakutan yang pertama itu Sering disebutnya sebagai kecemasan objektif atau uh, respon realistis terhadap bahaya eksternal nah ini yang disebut dengan takut itu jadi kita melihat ular dan kita merasa bahwa ular ini akan memahut saya maka sangat wajar kalau saya takut tetapi dia menggunakan juga istilah lain yang sebenarnya bisa bermakna sama atau kurang lebih mendekati rasa takut dari sisi yang berbeda, yaitu kecemasan neurotik. Nah, ini sebagai satu respon bawah sadar yang muncul dari konflik atau alasan yang tidak memiliki dasar yang real. dan tadi objeknya jelas karena kita melihat ada bahaya yang mengancam kita, sedangkan yang kedua ini muncul ketakutan juga, tetapi objeknya yang kurang jelas, karena kita tidak tidak melihat dan itu bisa muncul dari dalam bawah sadar kita. Nah, hal yang ketiga yang tadi Romo sebut juga itu ada istilah stres. Stres ini sebagai kondisi tekanan di mana seseorang ya, merasa ya terbebani ya, sebagai akibat dari tindakan atau dampak dari relasi dengan situasi dan lingkungan. Jadi uh, satu kekuatan yang dari luar yang membuat saya tertekan dan itu sebagai akibat dari uh, tindakan saya, perilaku saya atau Hubungan saya dengan orang lain. Nah, stres ini tidak selalu berkonotasi negatif Kadang-kadang ya kita entah orang-orang muda, entah ya siapa punya orang awam kalau orang bilang stres, lalu kita tertawa. Nah, ada maksud ya entah itu meremehkan, entah itu mau mengejek, entah itu mau merendahkan. Tapi sebenarnya. Stres itu sangat tergantung Dari intensitasnya Ada stres yang uh, Dia statusnya uh, Di uh, kategori Rendah ya. Ada stres yang uh, statusnya Di kategori sedang Ada stres yang statusnya Di kategori tinggi Kita sebenarnya Secara normal Kita mengharapkan kalau kita mengalami Stres, stres itu Ada dalam kategori sedang atau normal, karena stres itu akan sangat menolong kita untuk meningkatkan kinerja kita. Jadi sebenarnya dalam hidup kita setiap hari kita sangat butuh stres supaya kita terpacu untuk bekerja lebih maksimal. Nah, justru kalau stres itu terlalu lemah, maka kita akan lambat kinerja juga. Jadi ya, kita omong dari sisi psikologi ya industri dan organisasi atau ya dari sisi orang bekerja, kalau stres terlalu lemah, maka orang tidak akan menunjukkan hasil kerja yang maksimal kalau tekanan itu kuat, maka dia akan fight dia akan bekerja lebih maksimal nah kalau stres itu melebihi apa batas kemampuan kita atau dalam Kategori yang tinggi, disitulah yang penting akan membuat kita menjadi sakit. Maka secara umum kita mengenal ada dua jenis stres. Orang bilang eustress, stres yang positif dan distress atau stres yang sakit. Stres yang positif itulah stres yang bisa membantu kita atau memacu kita untuk Berkinerja semakin maksimal Semakin optimal bekerja Sedangkan stres yang sakit Itulah distress Yang membuat kita menjadi tak berdaya Karena beban terlalu tinggi Dan kita tidak bisa Menghadapinya dengan baik Itu uh, formal kira-kira uh, Tiga uh, istilah Yang mungkin sering kita dengar Tapi juga kadang-kadang uh, Mungkin uh, belum uh, maksimal Kita